teman-teman hari ini balal lagi bersama Duduk Gaming eh Askar Gaming hahaha <laughs> Gaming yeah, yeah, yeah. bapak Gaming eh bapak Gaming Askar Gaming ayo kakak hari gaming. ini kita misi cari Baba. mobil tank bapak hah kakak Gaming kakak Gaming <laughs> kita Mama cari mobil tank juga. guys teman-teman kita Abah. cari mobil tang buat bawa pulang. ya ya. Abah. Ha. Kita tab orang itu dulu. Oh, jangan tab. Eh, hey, ngapain duduk-duduk situ bas? Eh. Ha. Ngapain tuh? Apa enggak dingin ama? Ha. Abah. Ha. Tab aja. Ay, jangan ditabuh nanti takut dia. Ayo kita cari cepat mobilnya. Itu dah. Nanti habis waktu kita Go. ini pakai mobil nih, pinjam dulu. Om, mobilnya gas. Baba dimana? kita beli susu ayo, dulu. Di mana ya? Mau mobil tanknya gede. Kita yeah. mau bawa mobil, mobil perang, mobil perang, mobil perang tank. Ya. Ayo, ini dia. ayo go! Baba eh, kita hampir aja ya. ditembak. Kita lari, kita balas tembaknya dek. Bisa bapak ambil mobilnya dulu. bapak nanti ditembak oh, lewat sini bapak lewat ah. sini lah kok oh, kok oh, sebalik oh, mobilnya mobilnya kurang mantap ah. kok kok bisa bapak ah. ada mobil baru kecil iya bapak ah. kita pakai ayo mobil baru kecil mana mobil baru kecil di wow kecil. standing bapak. guys bapak hmm. bapak Balam, hey. kecil. Ya, yeah, ayo, ayo, ayo. Di mana ni?